Tidak ada kagum Jadi bikin, Hah? Aku mau orang Aku Kita biasa aku botol, nanti ini bendera, baru ini tiket, mau dulu, Thank <laughs>